Selamat malam teman-teman semuanya, baik jaringan keluarga Indonesia bahagia atau keluarga bahagia, kita ada 14 WA grup keluarga bahagia, kita ada 84 WA grup pola hidup sehat, saya ada 4 WA grup kanker, dan 2 WA grup diabetes, ya itu yang dalam jaringan pola hidup sehat. Ada beberapa WA grup yang lain, tapi itu... Uh, dulu saya yang membentuk tapi setelah itu sudah ada mentornya seperti WA Group, ekoenzim ya ada lima puluhan WA Group, WA Group kesembunolistik ada empat, tulang Saraf, ada dua, tapi masing-masing sudah diserahkan kepada yang lebih berkompeten ya. Nah sekarang yang saya kelola ya tadi dan malam ini kita akan membahas mengenai marriage healing dengan subtopiknya mengelola atau manajemen konflik. Bagi yang mencari kesembuhan, baik itu kanker, diabetes, minum kista, sklerosis, autoimun, Parkinson, segala macam, Pak saya ini mau sembuh bukan mau dengerin soal keluarga. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Kenapa? Ya banyak penyakit ya dipicunya tentu tidak semata-mata ya. Salah satu penyebabnya misalnya stres. Tapi bicara stres itu apa sih sebabnya? Wah saya ini kan bisnis saya nggak karu-karuan pak gitu ya sehingga saya menghadapi debt collector ya nggak seberapa namanya debt collector utang 10 juta dibayar 10 juta sudah selesai debt collector nggak datang lagi nah kalau istri itu kan nakis seumur hidup ya kita dompet dibukain disimpan di mana dia tahu diambil semuanya jadi kadang-kadang bagi suami sumber stres utama bukan debt collector istrinya Sebaliknya, bagi banyak istri, sumber stres itu siapa lagi? ya kan Bangun tidur lihat setan, mau tidur lihat setan. Ya, suaminya kayak setan. Waduh, benar Pak Jarot, itulah sumber stres saya. Pak. gimana Pak? Sudah sembuh hatinya, modul-modul inner healing Pak. Sembuh, saya bisa mengampuni Pak, saya tahu. Tapi dilukai lagi, dilukai lagi, dilukai lagi, dilukai lagi. Maka kalau misalnya Ibu Sinta Sari Saleh seorang psikolog, mengajarkan mengenai kesembuhan lewat, Mencari akar masalah, gitu ya? Ya, emang psikolog, ya, itu namanya topik yang psikologis banget. Tapi waktu saya undang dokter Debbie Mamahid, seorang dokter, lalu mengajarkan kesembuhan holistik, functional medicine, di mana juga mengajarkan kalau mau sembuhnya itu permanen, lebih tetap, lebih mantap, nggak kambuh-kambuh lagi, dimasukkan dalam modulnya, dalam pelajarannya, dalam coaching ketika menangani pasien. Mengenai kesembuhan relasi, kesembuhan keluarga, kesembuhan hati. Nah, ini yang ngomong bukan psikolog, kalau psikolog ya, emang bidangnya itu gitu kan. Kalau bidangnya kayak Ibu Ira Sigar yang saya panggil, PhD dalam bidang imunologi, dosen imunologi di Midwestern University. Ya, dia mengajarkan gimana sembuh itu lewat mikrobiom, ya, probiotik yang aneka macam selengkap mungkin masuk ke dalam tubuh, bikin pabrik obat ya, emang bidangnya mikrobiologi. Tapi sekarang banyak dokter-dokter seperti dokter Pianto Halim, dokter Debbie Mamahit di Singapura, yang baru saja saya perkenalkan di grup kanker, dokter Gentiani Nanire, juga mengajarkan mengenai kesembuhan relasi. Kenapa? Karena memang sakit akan lebih cepat sembuh. Misalnya pakai obat boleh, kemo boleh, ya diabet minum obat diabet boleh. Tapi ini kan bakal terus-terusan ketergantungan sama obat. Kalau akar masalah, sumber stresnya tidak ikut ditangani. Ya, ketika sumber stresnya tentu banyak, ya. Masalah utang ya gimana punya hati yang tabah, nyicil, bertanggung jawab, pelan-pelan dan sebelum lunas pun jangan bahagia nunggu lunas, kapan bahagianya? Sambil nyicil pun merasa bahagia karena sebagai orang yang bertanggung jawab. Tuhan beri kekuatan saya untuk nyicil gitu kan? kan. saya pernah punya utang juga sampai 17 miliar waktu bangkrut. Apa saya gula saya baru stabil setelah utangnya lunas ya kelamaan mati duluan nanti malah. Nah, demikian juga dengan pernikahan, tentu tidak pernikahan sempurna baru sembuh. Tapi kita mencoba untuk membenahi satu persatu hidup ini, karena ketika pernikahan atau keluarga menjadi sumber utama stres, dibalik, dibalik, dibalik, dibalik, begitu keluarga bener itu sumber kekuatan yang luar biasa untuk kesembuhan. Itulah kenapa kita belajar juga mengenai keluarga, karena banyak. Kesembuhan terjadi kalau hormonnya seimbang, imunnya bagus. Tapi imun bagus kalau perasaannya tenang, sukacita, kasih sampai dalam pelajaran-pelajaran kelas-kelas meditasi, ya tema-tema meditasi itu adalah gratitude, ada let go, oke bahasa Indonesia aja, kasih, sukacita, tenang, damai sejahtera, pengharapan gimana mau suka cita, suami kayak setan istri kayak setan gak ya, apalagi covid nggak boleh kemana-mana itu kan kayak dua setan dikurung dalam rumah gitu ya tambah stres tapi kalau pernikahannya bahagia ya covid psbb nggak boleh kemana-mana ya, Nggak apa-apa kan gitu ya sampai ada cerita cerita ya namanya cerita ya cerita Cerita dibuat-buat gitu kan, pada zaman COVID dulu kan orang nggak boleh keluar rumah. tuh ada bapak nekat keluar rumah, kita anggap sama pegawai kesehatan. Kamu nggak takut COVID, ya? Mati nanti kan pernah COVID. Waduh, yang di rumah lebih mengerikan. COVID saya dari sembuh. yang di rumah ini. Maaf, terus saya mati stres nanti. ilustrasi aja betapa beratnya pernikahan. Atau pernah dengar cerita enggak? Seorang pengusaha sukses diwawancarai. Pak, Bapak ini hebat sekali. Sukses, luar biasa, tambah gigih. Apa rahasianya Bapak sukses? Apa rahasia kegigihan ketabahan Bapak? Dan Bapak buka dompetnya, dia tunjukkan foto istrinya. Kalau saya menghadapi masalah, saya lihat foto istri saya. Wah, saya tepuk tangan. Ini Bapak romantis sekali. Dia bilang, bukan, bukan. Bukan. lo kenapa bukan? Kalau saya menghadapi rekan bisnis yang jahat, tiap kolektor yang jahat, masalah yang berat, saya buka dompet saya, tak lihat foto istri saya. lalu saya berkata, yang satu ini aja saya sanggup hadapi, apalagi yang lain, enggak ada apa-apanya. So bilang orang bijak itu kebanyakan istrinya jahat. Kebijaksanaan muncul dari penderitaan gitu ya. Tapi jangan bilang saya bijaksana ya. Kacilan dijangsana tunggu-tunggu, tapi istri saya baik ya, tapi penderitaannya lewat yang lain. Nah, itulah kenapa sebagai pendahuluan kita perlu belajar mengurangi sumber stres, bahkan kalau bisa malah menjadikan sumber kebahagiaan. Tapi gimana mau kebahagiaan, mau bahagia apa kalau pernikahan saya tidak baik? Pernikahan yang baik nggak turun dari langit, pernikahan bahagia nggak turun dari langit. Oke kita mulai belajar sekarang. Tentu ada harapan. Waktu kita menikah, itu ada harapan. Ya, dan sumber kekecewaan itu ya harapan ketika harapannya aduh punya nanti kalau menikah betapa indahnya ya kita punya teman untuk berbicara dan betul begitu pacaran aduh asik berbicara senang banget tapi begitu menikah ternyata pasangannya bisu tapi kalau berbicara marah-marah berbeda dengan harapan punya suami bisu punya istri malah nggak ada berhentinya bicara tapi kata-katanya tajam itulah kenyataan Mau kecewa dengan kenyataan, bisa mati berdiri, mati lebih cepat. Hidup ini memang tidak seperti yang kita harapkan, maka kita perlu belajar malam ini satu hal saja: bagaimana kita mengatasi konflik. Karena kalau kita nggak bisa mengatasi konflik, maka banyak, banyak akhirnya orang merasa bahwa saya salah menikah. Ketika orang berpacaran dan saya pernah jadi ketua kaum muda cukup lama. Saya menasehati anak-anak muda yang punya pacar. Pikir sekali lagi, kamu beda agama, kamu beda pendidikan, kamu beda suku, kamu beda temperamen dasar, kamu beda foto karakter. Wah, oh, aduh. Dan pemuda muda menjawab Kak Jarot saya sudah berdoa, minta tanda. Saya yakin banget, Kak Jarot, kalau pacar saya dari Tuhan. Pacaran, yakin sekali pacarnya dari Tuhan. Saya nggak jadi ketua pemuda lagi, yang ngarang buku pernikahan, lalu seminar kapal di mana-mana, sampai keluar negeri, mancanegara dan saya menjumpai banyak sekali ibu-ibu yang yakin sekali suaminya bukan dari Tuhan. Jadi orang pacaran yakin pacarnya dari Tuhan. Orang sudah menikah, Pak, saya mau cerai saja. Kenapa saya nggak jodoh? Kenapa nggak jodoh? Perbedaan kami banyak sekali. Padahal dulu waktu pacaran, eh kamu banyak perbedaan. Tapi kami saling mencintai. Ciella, cinta mengatasi perbedaan. Memang begitu. Tapi setelah menikah, cintanya habis. Maka yang tersisa tinggal perbedaan. Sumber konflik adalah perbedaan. Mau mengatasi konflik? Kenalilah sumbernya. Apa sumber konflik? Karena perbedaan. Dan sebenarnya perbedaan itu sangat wajar. Karena kita akan menikahi lawan jenis. ya kan, Bukan menikahi yang sejenis. Jadi kalau orang pasti akan menikahi lawan jenisnya. Kita, kita inventaris dulu apa problem pernikahan, merasa bukan jodoh. Kenapa merasa nggak jodoh? Perbedaan kami banyak banget. Nah, itu yang paling utama, perbedaan kami banyak banget. Oke. Okay. deh kenapa ini terjadi dalam hidup saya, Tuhan? Kenapa saya menikahi pasangan yang berkarakter sulit? Sulit diajak bicara, sulit kompromi, sulit ketawa, sulit setuju, dipegang aja marah, gimana mau bercinta Pak Jarot? Aduh, dipegang aja marah ngamuk-ngamuk gitu kan. Sulit sekali diajak bercinta. Nah, kita akan mulai belajar mengenal perbedaan pria dan wanita. Karena dengan sumber konflik, kan perbedaan, maka menangani konflik, salah satu tipsnya, nanti tipsnya banyak banget, satu persatu aja, kita perlu memahami perbedaan supaya paham. Kalau paham, maka perbedaan itu enggak dibenturkan. Kalau enggak paham, akhirnya kesimpulannya salah. Aduh, saya menikahi orang yang salah. Perbedaan kami banyak sekali, kan? Memang menikahi lawan jenis, kan? anda nggak menikahi sejenis kan lawan jenis maka orang rapi itu biasanya menikahi pasangan yang tidak rapi suaminya rapi istri nggak rapi istri rapi suaminya nggak rapi itu namanya lawan jenis itu namanya jodoh dua-duanya nggak rapi barangnya hilang terus dua-duanya rapi barangnya dibungkusin kayak gudang satunya ke airport ke gereja ke masjid ada acara cepat cepat cepat satunya tenang tenang tenang itu lawan jenis itu namanya jodoh karena kita menikahi lawan jenis Kenapa jodoh? Dua-duanya tenang-tenang sampai airport, sampai udah terbang. Ya nggak apa-apa ya kita beli tiket lagi. Ayo, mana ada pasangan begitu? Satunya buru-buru, satunya lelet. Itu namanya jodoh. Ya, coba perhatikan pernikahan masing-masing. Satunya murah hati, satunya pelit kan gitu. Dua-duanya murah hati, duitnya habis. Satunya dunanya pelit, enggak pernah berbuat baik bapaknya tega didik anak pasti ibunya nggak tega. Ibunya tega menghukum pasti bapaknya tega kan. Jadi kalau satunya tega, satu nggak tega, itu namanya lawan jenis Itu Namanya jodoh karena kita menikah lawan jenis. Kan lebih bagus sehati Pak diri anak. Mana bagus kalau sehati? Sehati sepikir seia sekata. Bapaknya gebuk anaknya, anaknya nangis, bapak ibunya pulang dari pelajaran olah nafas. katakan, "Pak, anak nangis kamu apain? Kamu saya pukul." Kenapa dipukul? Dia salah. Kamu pukul berapa kali? Sepuluh. Oke, okay. aku juga pukulin sepuluh kali juga. Mati tuh anak, diketuki bareng-bareng. Maka Tuhan atur yang tega menikah sama yang tidak tega. Kita bisa lanjutkan ceritanya panjang sekali. Atau mungkin satu lagi dah. Pak Jarot, gimana ya Pak? Saya pengen suami yang romantis. Ibu romantis. Iyalah lah Pak Jarot. Lebih cergiat kan? Jilir romantis. Bu. ibu nggak usah pengen suami romantis. Pengen lah Pak. Gitu. Bu. aku tanya dulu ya. Ibu anaknya berapa sih? Tiga, bajarot. bagus, Bu. Suami enggak romantis. Kalau ibu suaminya romantis, anak ibu 13. ya kan? Maka Tuhan atur yang romantis, menikah sama yang tidak romantis itu namanya lawan jenis. Kita bisa perpanjang ceritanya banyak banget, tapi sekarang kita mulai dulu dengan belajar apa perbedaan pria wanita. Tak ajari yang gampang-gampang aja, ya mau cari jurnal, cari sendiri, ya cari-cari mau ajar yang praktis saja, emak-emak pun bisa cari sendiri di Google, bahkan yang dicari bukan jurnal, bukan artikel, gambar image gitu ya. Ketik namanya di Google misalnya female brain atau male brain. Bahkan pakai bahasa Indonesia pun yang gini muncul juga. Otak perempuan gitu ya. Kita memahami perbedaan otak perempuan. Ternyata otak perempuan itu kalau digambarkan secara sederhana nggak bulat-bulat pakai gambar saraf, ini saraf itu, neuron ini, neuron itu, aduh pusing semuanya ya. Digambarkan pakai gambar saja. Maka wanita itu ada fungsi otak. Nah, ini sebenarnya Fashion atau shoes, uh besar banget di depan kepalanya ini udah pokoknya orang lihat fashion matanya ngebling ngebling nge nge gitu ya. Terus wanita ini punya fungsi di dalam otaknya menyadari atau realisasi antara keinginan dan kebutuhan itu kecil banget makanya kalau bilang sama suami, "Pak, aku ke mall beli beras." Gitu. itu itu polanya bisa beli tas, sepatu dan kawan-kawan gitu ya karena memang otak bagian sepatu dan kawan-kawan itu gede banget sementara menyadari kebutuhan membedakan kebutuhan keinginan cuma satu titik. Tapi wanita punya kelebihan yang luar biasa. Wah ya, memori tinggi sekali lalu mengenai talk and talk and talk and talk lagi and told you lagi bercerita kemampuannya luar biasa ya. Tapi kelemahannya apa nih di belakang? Driving skill cuma satu titik. Jadi, kalau ada di mall, di mana parkir maju mundur, maju mundur, kita laki-laki udah batin. Perempuan nih pasti ah bener kan gitu ya. Memang kemampuan itunya sedikit. Tapi wanita punya kemampuan memori luar biasa, daya ingatnya luar biasa, ketelitian, kerapian luar biasa. Nah, ini otak perempuan. Bagaimana otak laki-laki? Nah, ini dia ya. Otak laki-laki tulisnya seks, seks dan seks. Maka ibu-ibu nggak perlu kecewa kalau dulu. Punya pacar itu kayaknya rohani banget, alim banget, soleh banget, aktif di masjid, aktif di gereja. Begitu menikah kok kayaknya seks melulu. ya, kan? Memang Begitulah otaknya sih laki-laki. Otak ini bisa berubah nggak? Bisa. Kalau terapi kognitif, maka olah nafas ada. Namanya modul self-image terapi. Modul personality. Tapi tanpa terapi, tanpa merubah, tanpa perubahan hidup, maka beginilah secara umumnya otak perempuan dan otak laki-laki. Laki-laki punya otak untuk mendengarkan, listening partikel, cuma satu titik, gitu ya. Maka ibu-ibu jangan heran kalau punya suami itu kayaknya nggak bisa dengerin ya. Begitulah, seluruh dunia memilih pencobaan yang sama suaminya itu kalau tidak ngomong, bisa dengerin, nggak bisa dengerin. Bahkan kalau ibu ini, ini ikut Zoom saya duduk suami isi sebelahan, ibu boleh lihat telinganya suami sambil berkata dalam hati, oh ternyata cuma asesoris <laughs> Itu telinganya sama aksesoris, gak bisa dengerin. Kalau wanita, wah wow, beda. Wanita telinganya luar biasa, ya. Wanita itu telinganya luar biasa, laki-laki matanya luar biasa. Wow, wow, wow, wow, wanita mulutnya luar biasa, hmm, peka dengan rasa. Laki-laki hmm, nggak -laki ada rasa, kunyah, masukin perut, Punyah masukin perut, laki-laki perutnya yang luar biasa. Wanita mulutnya yang luar biasa, laki-laki matanya luar biasa. Wanita telinganya luar biasa, wanita mendengar, dan semua masuk di hatinya di hatinya diproses mulak mulak mulak mulak kalau belum diucapkan kembali, diceritakan kembali, maka fungsi tool sama talk tadi luar biasa ya. Kenapa wanita suka bercerita? Karena dia telinganya luar biasa. Dia mendengar, diproses di hatinya mulak di hatinya mulak kalau belum talk, waduh dia belum belum aman rasanya. Makanya juga punya fungsi gossip control senternya gede gitu ya. Sedangkan laki-laki listening partikelnya cuma satu titik. Itulah banyak wanita itu, misalnya hatinya yang memang wanita lebih perasaan. ya Hatinya terluka lewat apa yang didengar. Lalu hatinya mulek, pengen cerita lagi. Kalau laki-laki kan nggak suka gosip. Kenapa laki-laki suka gosip? Karena waktu denger dia nggak dengerin. Jadi apa yang mau digosipin? <laughs> wanita juga banyak hatinya terluka. Karena hatinya, hatinya sensitif, peka, maka hatinya terluka laki-laki mana bisa terluka hatinya won perasaan hati aja nggak punya itu kepala laki-laki buka -laki, logika semuanya kalau wanita dibuka otaknya perasaan semuanya nggak ada otaknya laki-laki logika semuanya nggak ada perasaannya itu ekstrimnya begitu Anda bisa baca buku saya mengenai pernikahan bahagia atau baca buku luar negeri yang mens from Mars woman from Venus itu isinya 18 perbedaan pria dan wanita memahami perbedaan ini perlu karena supaya kita paham bahwa kita menikahi lawan jenis laki-laki menikahi perempuan perempuan menikahi laki-laki dengan otaknya yang berbeda memang berbeda ya memang berbeda laki-laki itu benar kotak kirinya pikirannya logikanya wanita perasaannya. Saya pikir mah, saya mau buka usaha sekarang ini tapi saya rasa bukan waktu yang tepat. Tapi saya pikir-pikir loh Ma. tapi saya rasa rasa lupa. Saya pikir mah, itu anak saya pukul biar dia tahu peraturan tapi saya rasa lupa. papa itu mukulnya terlalu keras tapi saya pikir-pikir loh Ma. tapi saya rasa rasa lupa. Saya pikir mah, anak kita kita sekolahkan ke luar negeri ke Singapura. Aku udah pikirkan masa depannya tapi saya rasa lupa di Jakarta juga bagus tapi saya pikir mah, tapi saya rasa rasa lupa. Papah. Saya rasa Mama, itu nggak suka sama aku. Kamu tuh jangan berpikir yang negatif. Papa sih nggak merasakan yang kurasakan. rasakan. Jadi ngomong apa aja lagi, pikir wanita rasa, Pak Jarod, suami saya selingkuh, yakin, Bu, yakin, Pak Jarod. Ibu lihat, tidak sih, Pak Jarod? Dapetin fotonya, tidak sih, Pak Jarod? Ibu tidak melihat, bagaimana ibu yakin kalau suami selingkuh? Saya bisa merasakannya. Oh, itulah perempuan ya, memang pakainya rasa, laki-laki pakainya logika, makhluk pikir, menikah sama makhluk rasa, gimana ketemunya? gimana bahagianya, gimana enggak stresnya, kalau makhluk logika menikah dengan makhluk rasa, gampang, kalau ada cinta, waktu pacaran dulu buktinya bahagia, tapi setelah menikah cintanya enggak ada, lalu berusaha untuk menyamakan, tidak perlu disamakan, cintanya aja dikembalikan, tapi gimana ada cinta pak berantem terus, maka bulat emang bukan bulat, tapi dirunut satu-satu. Makanya supaya konflik berkepanjangan karena konflik berkepanjangan menjadi sumber stres berkepanjangan. Stres berkepanjangan, hormonnya kacau, hormonnya kacau, sistem imun turun, sistem imun turun, misalnya membelah error, menium ke kanker pankreas, semua penyakit datang semuanya. Lalu mau sembuh gimana? Obat menyembuhkan, tapi kan kambuh lagi. Maka sumber stresornya, sumber stresnya ya harus dibenerin. Dan di antara sumber stres, kalau emang pernikahan atau relasinya nggak benar, ya pernikahan Nah, gitu, peringannya dibenerin. Ada nggak usah pakai olah nafas, ketenangan batin aja. Dia sebentar juga tenang, makan enak, tidur pulas kan gitu kan? Sampai suatu saat kita nggak butuh olah nafas lagi. Kan yang penting bukan nafasnya, yang penting kan hatinya. Hatinya tenang, jantung udah teratur sendiri. Tapi kan gimana mau tenang, sehingga kita butuh trigger olah nafas untuk bikin ketenangan batin. Nanti lo udah batinnya full sembuh. makanya saya dulu dengan inner healing aja, secara kecepet sembuh, mata lepas kacamata. Nah, pakai olah nafas. Karena bisa meramekan olah nafas. Saya ngajari olah nafas sampai memberikan waktu habis-habisan. Ya, tapi kalau bicara penting ya semuanya penting sebenarnya. Ya, ketika kita mau memiliki hidup yang sehat, maka pola hidup sehat adalah holistik atau keseluruhan. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah otak pria wanita berbeda. Nah kalau dibikin daftarnya, kalau misalnya ini rumit gambarnya, gitu ya harap Enggak rumit karena gambarnya juga sudah disederhanakan. bukan gambar saraf yang banyak, -banyak garis-garisnya, ya. Maka kalau dibikin daftarnya ada 18 perbedaan. Kita mau bahas satu persatu sampai besok pagi nggak selesai. Maka kita bahas sedikit saja tadi paling nggak soal laki-laki pikir gitu ya, wanita rasa ya. Waktu demi waktu ada kesempatan saya rekam, saya sampaikan mungkin satu saat akan selesai juga. Kalau ini ada 18 poin dibahas satu-satu, membahas perbedaan aja butuh 18 sesi. Ya nggak usah buru-buru, itu -buru, masih lama kok. Kita masih bahas banyak hal. Ya, untuk kita bikin bisa hidup ini seperti harapan kita, menjadi kenyataan. Jadi, kalau laki-laki itu lebih banyak kuat dipikir, wanita rasa, dan seterusnya dengan perbedaan yang begini banyak, gimana kita bisa menjadikan pernikahan bukan sumber stres? Gimana pernikahan itu bahagia? Gampang kok, memang gampang diucapkan. Makanya, tapi prakteknya susah, maka butuh latihan, butuh pembelajaran. Maka miliki konsep, menikah itu untuk menjadi satu, bukan untuk menjadi sama. Wong Tuhan ciptakan berbeda kok kita mau samakan. Menikah jangan menjadikan hal yang berbeda, ini menjadi sama. Anda akan frustasi. Ketika menikah untuk menjadi sama, apa yang terjadi? Yang rapi, mentraining yang tidak rapi. Supaya rapi kayak dirinya. Padahal yang tidak rapi itu punya kelebihan organisasi sosial. Kalau dia nggak usah rapi-rapi aja, dia nggak stres. Tidak usah, usah kasih tugas merapikan. Tapi tugasnya apa? Marketing, sales, jualan. Yang rapi, bah, bah, uh, tugasnya apa? Accounting, suami, istri. Satunya marketing, satunya accounting. Tim yang hebat. Tapi kalau yang misalnya salah satu yang rapi ini, mentraining yang tidak rapi. Supaya rapi, maka pernikahan berubah menjadi training center. Yang mentraining darah tinggi, yang di-training darah rendah. Lalu pernikahan menjadi sumber stres, sumber penyakit. Gak itu pasangannya meninggal, Hah, sehat. Sejak bercerai itu sehat. Sejak suaminya meninggal, wajahnya berseri-seri jadi janda yang bahagia gitu ya. Lah, itu berarti dulunya enggak bahagia ya. Kalau bahagia ya ditinggalkan sedih gitu ya. Tapi ada juga pasangan pasangan menikah pasangannya meninggal gitu nangis gitu ya. Kenapa sih kamu nangis? Oh, aku bertengkar sama siapa lagi? Teman bertengkarku udah enggak ada. Saking seringnya bertengkar, bertengkar jadi kebutuhan. Sehingga kalau nggak bertengkar, ada yang hilang dalam hidupnya. Itu berarti kebiasaan, sudah berubah jadi karakter, karakter bahkan sudah berubah jadi kebutuhan. Itu terlalu parah, rusak jiwanya, jiwa mentalnya. Nah, Mari kita belajar untuk memiliki sebuah konsep hidup. Kalau John Kabat-Zinn, guru olah nafas yang saya pelajari sebagai idola, gitu ya, dia berkata olah nafas itu perjalanan spiritual maka menilai hidup mindset maka ada yang namanya mindset terapi kognitif terapi. Bahkan kalau kognitifnya udah dapat healing terapi perasaannya udah dapat, anda cukup seminggu sekali olah nafas. Waktu saya belajar olah nafas saja sama guru saya diajarkan, pak ini saya praktek berapa kali? Ya seminggu sekali cukup. <laughs> yang benar sembuh kan <laughs> Ya kan cuma bukanlah nafas Pak Jarod. olah hati, olah pikir, olah rasa. Dan waktu olah hati, olah pikir ini bener-bener bisa tanpa olah nafasnya gitu. Wah belum nyambung saya, belum nyampe ilmu saya kira-kira begitu ya. Tapi begitu lama-lama direnungin ilmu-ilmu saya yang lain, saya rangkum-rangkum. Apalagi ingat perjalanan hidup, bener juga ya. 82 saya sembuh dari alergi, cukup dengan Soul Healing and Miracle. 98 sembuh dari saraf kejepit, lepas kacamata dengan modul Inner Healing. Belum kenal olah nafas. 2009, sembuh dari diabetes yang udah 400-an gulanya cukup dengan pola makan. Dari Tansyutian sama Elizabeth Subrata. Jadi satu modul aja bisa sembuh. Gimana kalau sekarang semuanya digabung, masuk nggak sembuh. Jadi kita belajar untuk kali ini mengeliminir sumber stres kalau kebetulan pernikahan kita nggak bahagia, karena frustasi dengan perbedaan. Maka nggak usah disamakan sampai mati kagak bahagia. Karena memang Tuhan ciptakan berbeda, diubah aja mindset-nya. Nikah tidak untuk menjadi sama, tapi menjadi satu. Klik, udah selesai. Ya, jadi nggak usah perbedaan, nggak usah dibenturkan. Atau saya kasih logika yang lain. Ya, saya kasih logika yang lain. Coba bikin daftar kelemahan pasangan. Dia boros, pak. Dia itu nggak bisa pegang uang, pak. Dia nggak disiplin, pak. Dia dia tidak teratur orang itu selalu tergesa-gesa dan seterusnya daftar yang sama ini daftarnya biarkan judul yang berjudul kelemahan pasangan kita ganti yuk diganti apa daftar kekuatanku jadi kalau anda itu orangnya yang tidak rapi tapi pasangan juga nggak rapi tentu tidak rapi nggak masuk daftar ya kalau anda orangnya rapi maka melihat pasangan tidak rapi kan berarti masuk daftar kelemahan pasangan tidak rapi ternyata ada orang yang kekuatannya rapi. Jadi waktu bikin daftar kelemahan pasangan itu daftar kekuatan Anda. Nah, sekarang gimana bahagia? Kalau ada perbedaan gimana bahagia? Saya tanya lagi sekarang, bahagia dibutuhkan atau enggak dibutuhkan? Enggak dibutuhkan tuh begini, mah, pak, aku pergi ya. Berapa lama? Dua minggu? Oke, okay, sebulan juga nggak apa-apa. <laughs> pergi berapa kapan berangkat minggu depan sih kenapa gak sekarang aja <laughs> eh, nggak dibutuhkan pergi nggak dicari pergi lama nggak ditanyakan bahkan mungkin diomongin kamu tuh mati di jalan lebih baik nggak usah pulang kamu ada juga bikin stress waduh itu makasar banget tapi betul nggak dibutuhkan jadi lebih bahagia dibutuhkan apa nggak dibutuhkan Anda di kantor dateng nggak disalamin Pergi, nggak ditanyain. Mengunturkan diri, diterima pengunturan dirinya. Nggak dibutuhkan. Tentu lebih bahagia kalau dibutuhkan. Nah, kalau bahagia dibutuhkan, kembali kepada pernikahan yang dimana orang itu ajaib, Tuhan yang ngatur, kayaknya Tuhan nggak kelihatan, atau malah bahkan mungkin kayak-kayak, -kaya, orang nggak ada. Tapi gimana ya? Kenapa orang itu bisa menikah, menikahi orang lain, yang, per, yang kelemahannya, itu kekuatannya. Dan perbedaan ini tidak mutlak ya. Pak Jarod, salah tuh pelajarannya Pak Jarod. Salah gimana? Itu loh Pak, Bapak bilang wanita itu perasaan, perasaan, perasaan. Enggak, Pak, gitu ya. Ada loh Pak, Bapak yang laki-laki yang perasaan, ya adalah. Ini kan namanya fenomena, 70-80%. Jadi ada 20 sampai persen yang justru kebalik, laki-laki yang perasaan, ada. Kalau mereka koreografer, seniman, pelukis, pemusik, art, yang memang otak kanannya banyak dipakai, dikembangkan, talentanya dari otak kanan, ya laki-laki itu pasti perasaan. Tapi saya perhatikan, bapak-bapak yang perasaan, sensitif, hatinya lembut, saya perhatikan, bahkan itu penelitian saya, doktoral saya adalah mengenai kebahagiaan pernikahan. Maka dalam penelitian saya, dengan bapak-bapak yang perasaan, tak lihat, loh, istrinya itu tidak berperasaan. Tegas, galak, ngambil keputusan dengan cepat. Kalau ngomong ceplos-ceplos, kayak nggak punya perasaan. Ketika suaminya itu, atau istrinya, ini kan saya bikin daftar perbedaan, ada 18, 18 perbedaan. Ketika suaminya terbalik di satu poin, Bapaknya perasaan, ibunya enggak perasaan. Jadi ketika suaminya terbalik di poin satu, ternyata isinya terbalik juga di poin satu. Jadi ujung-ujungnya hampir semua pernikahan menjumpai 18 areal perbedaan. Ajaib ya? Siapa yang ngatur? Sehingga seseorang itu menikah orang dengan orang lain, di mana kelemahan pasangannya itu kekuatannya dia. Kalau kita konsisten dengan konsep bahwa kita bahagia dibutuhkan, dan kita punya pasangan, punya kelemahan, dan di kelemahannya itu adalah kekuatan kita. Kenapa kita nggak usah merubah pasangan, kita berperan saja dengan kekuatan kita. Karena kalau kita berperan, kita dibutuhkan. Orang itu dibutuhkan karena dia berperan. Jadi kita melengkapi aja kelemahan pasangan. Sehingga akhirnya dalam suami istri itu yang masing-masing punya kelemahan, tapi kan masing-masing punya kelebihan. Kelemahan pasangan, kelebihan kita. Kalau kita berperan dengan kelebihan kita, kita dibutuhkan. Kita dibutuhkan, kita bahagia. Kita juga membutuhkan pasangan kita karena kita tak sadar kita punya kelemahan. Di mana dalam bidang itu, pasangan kita punya kelebihan. Selesai sebenarnya, selesaikan dulu konsepnya. Ya, selesaikan dulu konsepnya. Kalau praktisnya gimana? Ya, kalau praktisnya tak kasih contoh. Banyak orang berkata, "Pak Jarot ini animator, betul saya direktur LSP animasi sampai hari ini." Ya, mungkin besok saya broadcast ada sertifikasi animasi dan pelatihan gratis karena dibayar pemerintah saya menjadi ketua kooperasi Ainaki 3 tahun lalu sekarang menjadi ketua LSP 3 animasi karena dulu saya punya sekolah animasi dan saya seorang kreator IP yaitu IP intellectual property dari Happy Holikitan dan serialnya yang waktu dibikin film segala macam ya saya sutradara dan kreator IP nya atau orangnya multi ya, pelukis, animator, nulis buku, ceramah bisnis, dagang, ngerti pangan, ngajari olahraga, ngaji olah nafas, hebat? Enggak juga, istri saya tahu kelemahan saya. Memang kreatif, memang multi tapi kelemahan saya apa di awal-awal pernikahan? Di awal-awal pernikahan, istri saya sadar banget betapa saya itu tidak rapi, tidak teliti, pelupa, bikin jadwal bisa double, ngomong lupa apa yang diomongin. Satu aja deh ya, mungkin yang diceritakan kelemahan saya apa, tidak rapi. Saya buka laci, ambil bolpen lupa nutup. Buka laci, ambil sendok, lupa nutup. Saya buka lemari, ambil baju, lupa nutup. Saya buka garasi, keluarin mobil, saya tidak tutup lagi. Saya buka pintu, tidak ditutup lagi. Saya punya talenta membuka, dan apa yang terbuka sama Pak jarod tidak tertutup lagi. Saya punya keahlian membuka, dan tidak salah lupa menutupnya. Sehingga istri saya, apa sih susahnya nutup laci? Saya bilang, tidak susah. Lah, kenapa? Gitu? Lupa. Lupa. Saya ceramah kehilangan teks kehilangan file Ingat, ingat. saya bisa ngajar sekolah alkitab dan nggak bawa alkitab nggak bawa powerpoint bisa nantang mahasiswa mau tema apa hari ini pilih aja mau akhir zaman mau kekekalan mau perpuluhan mau ulu hasil? mau mau mau bahas mau penuh roh kudus anda mau tema apa aja pak saya tantang aja anda yang pilih udah oke buka alkitab ini baca ayat ini eh salah bacanya itu ada komanya di situ. Saya bisa menghafalkan banyak hal, maka saya kuliah kumlot, magister pendidikan kumlot, doktor teologi kumlot. Tapi nutup, nutup itu lupa. <laughs> Waktu saya pegang bisnis, sebelum ada HP, nomor supplier itu nomor teleponnya saya ingat semuanya. Tapi buka dia lupa nutup. Buka lemari, ambil baju, lupa nutup. Ih, istri saya Apa sih sebenarnya nutup? Enggak susah. Lagi apa? Lupa, <laughs> lupa akhirnya saya dimarah-marahi soal nutup laci. Aduh, saya saking stres dimarah-marahi. Akhirnya bukan berubah. Kalau saya mau pergi, tak buka sekalian. Berantem-berantemnya ya soal nutup laci, nutup pintu-pintu terbuka. Kalau saya bawa mobil, begitu nganter istri masuk mal, pengen gandengan tangan, nggak jadi gandengan tangan, nggak jadi bersama-sama ditanya kunci mobilnya mana. Mobilnya kunci belum? Udah kali, udah. Jangan udah, beneran udah apa belum? Saya balik ke parkiran memang belum dikunci. Di Aduh, lupa beneran -bener lupa. Nah, soal berlupa lupa terus gitu ya. Gimana caranya supaya enggak lupa kunci mobil ya? Makanya saya beli alarm buatan Jerman, canggih banget. Jadi kalau saya lupa kunci, yang kunci sendiri tuh mobil. Gitu. Jadi ngantar istilahnya ke mall, ditanya lagi. Mobil dari kunci sudah yakin dari mana muncul. Iman begitu yakin, iman muncul dari kunci otomatis. Tapi istri saya punya pertanyaan satu lagi: kunci mobilnya mana? Kejeples di dalam mobil, ya, pulang ke rumah ngambil kunci cadangan. Pokoknya soal begitu, saya lupa. Soal kunci pintu segala macam lupa. Oke, singkat cerita, saya bilang sama istri muncul ide begini. Tapi kita berantem terus. Saya punya kelemahan merapikan barang, naruh sendal pada tempatnya, naruh anduk pada tempatnya. Kenapa? Kenapa? Karena saya pikir anduk taruh kursi juga kering nanti. Ngapain dijemurkan gitu kan? Pokoknya saya hal begitu. benar, -benar slotria orang Jawa orang Jawa bilang kemproh gitu ya nggak rapi. Tapi saya punya kelebihan. ya dagang bisnis, cari duit. Lalu bilang sama istri begini. Gimana kalau saya merapikan barang-barang, nutup pintu semuanya, tapi saya berkurang dagangnya kamu belajar dagang, ya, jadi kamu bantu saya dagang. itu saya bilang ya, kan saya nggak pakai dagang, persis saya tidak bakat nutup pintu, saya tidak bakat nutup laci. ya nggak begitu, ini kan gampang loh, bagi saya dagang gampang, bagi kamu dagang susah. teh kamu nutup pintu gampang, bagi saya susah. kita bisa berantem terus bisa hidup nih. akhirnya saya punya ide lain lagi, yuk kita saling melengkapi begini dah. kamu tahu kan, saya orangnya pandai cari uang. Tapi kamu tahu juga, saya orangnya nggak pandai pegang uang. Lihat orang susah ditolong, lihat gereja jelek dibangun, lihat sekolah ambruk dibangunin. Aduh ratusan juta lo tiap tahun, bisa satu miliar lo satu tahun. Sebelum saya bangun dulu ya, saya nyumbang-nyumbang tuh bisa susah 1 miliar. Satu tahun. Pegang duit pokoknya nak nyumbang. saya nggak bisa pegang uang. Lalu saya bilang sama istri, ini aja dah, aku cari uang. Tapi kamu tahu kan, aku nggak bisa pegang uang. Kita saling melengkapi. aku cari uang. Uangnya tak kasih kamu semuanya. Kamu yang pegang uang. Wah, istilah setuju. Kiclong, kiclong patah berbinat. Oke, setuju. Kamu cari uang. Aku pegang uang. Kalau begitu, aku buka laci, kamu yang nutup. Ya, Jangan membebani saya dengan pekerjaan. Nutup laci, nutup pintu, nutup lemari. Kalau itu semuanya saya harus mengerjakan. Aku stres. Lalu aku nggak bisa cari uang. Kita saling melengkapi aja. Masih, masih belum ketemu. Kliknya. Saya punya ide yang lain. Beginilah, selama ini kan sebulan, katakanlah kamu tak kasih jatah 30 juta untuk urusan dapur dan lain-lain. Lalu selebihnya pun kamu yang pegang. Sekarang begini, kita punya pembantukan dua. Gimana kalau tak kasih anggaran 3 juta, kamu cari pembantu satu lagi. Itu ya. Jadi itu kamu cari pembantu satu lagi, bayar 3 juta dengan pekerjaan. Kalau Pak pajar buka laci, kamu tutup. Pak Jarot taruh anduk di jemuran di di kursi, kamu jemur. Pak Jarot buka lemari, baju, dan tidak tutup, kamu tutup. Itu pekerjaannya, ya. Terus lagi. Nah, kalau misalnya garasi nggak ditutup, kamu jangan marah saya, kamu marah pembantu yang tidak nutup. Kalau ada anduk di kursi atau di tempat tidur, kamu jangan marah saya, kamu marah pembantu karena itu semuanya tugas pembantu baru ini. Itu Tiga juta. Itu Dia mulai mikir. Kalau cuma itu dikasih tiga juta dan ganti gaji aku ambil. Aku yang ngerjain. Masalah selesai. Makanya Bapak-bapak kalau mau masalah selesai jangan pelit sama istri ya. seru dia cari pembantu baru, suruh gaji 5 juta. nanti gajinya dia ambil, dia kerjain sendiri. Itu ya. ya, memang kadang nyuruh nyuruh terus muter dulu gitu ya. Nah, maka Kadang-kadang penyelesaian masalah juga nggak bisa langsung, ya nggak bisa langsung. Kadang butuh waktu untuk muter-muter. Tapi akhirnya kita bisa paham. Nah, kalau dua pribadi yang berbeda ini saling melengkapi, paham aja. Jadi saya tidak fokus bagaimana teknik mengatasi konflik. Satu, mendengarkan. Dua, pahami masalah. Tiga, mencari solusi. Ya itu kan teknik banget. Ya kalau akarnya nggak diselesaikan, ya konflik lagi ya nanti kita akan bahas itu juga lain kali ya tapi kita bahas dulu kita memahami perbedaan karena ke begitu paham nanti konfliknya berkurang apalagi kalau kita masuk ke teman-teman sudah menyimak modul yang namanya self image terapi ya self image healing itu kan harusnya modul delapan. modul sembilan itu kan inner healing yang barusan saya pos ya nah di self image healing itu kan kita menyadari keunikan oh saya sanguin istri pragmatik. Jadi, waktu dia berperilaku tertentu, itu bukan kamu tuh males gitu, pragmatik, pragmatik gitu. Jadi, pertengkarnya itu ilmiah. <laughs> Jadi, kalau saya lupa, lupa, lupa gitu. Istri saya sangguin, sangguin, kamu tuh, sangguin banget deh. <laughs> Jadi, kamu sih lupa melulu itu kan robotik. ya marah gitu kan, sanggoin, sanggoin. Jadi, orang itu bijaksana karena pinter, ya, karena paham. Nah, kita nanti kita belajar, maka akhirnya semua modul nanti terbawa ketika kita paham oh istri saya itu pragmatik, oh suami satu sanguin ya sanggunya memang begitu lebih paham ya kalau toh marah marahnya ilmiah sangguin sangguin gitu ya jadi bukan biasa lo kemproh waduh itu tendensius. Jawa lo apalagi bertempat berantem nyebut suku nyebut kota asal waduh merembet ke mana maka kita mencari solusi kehidupan karena namanya pola hidup sehat di kita juga berrelasi dengan sehat. Berelasi dengan sehat ketika memahami keunikan. Keunikan diri, keunikan pasangan. Memahami perbedaan. Hari ini kita baru bahas perbedaan pria dan wanita. Maka kita berpikir bahwa berbeda itu justru jodoh, karena saling melengkapi. Jadi bukan berbeda, aduh saya salah menikah. Salah kesimpulan. Salah kesimpulan. Kesimpulan salah, berpikir salah, berbuat salah, hormonnya salah, hidupnya salah. Sama-sama menikah dengan perbedaan. Saya Jawa, istri Tiongwa. Saya sanguin, istri pragmatik. Dites pakai MBTI. Saya ENFP, istri ISTJ. Aduh, bicara perbedaan. Perbedaan kami saat abrek Tapi saya tidak berpikir menikahi orang yang salah. Saya berpikir kami jodoh. Kenapa kami berbeda? wih Beda kami banyak banget. tapi kami lengkap banget. Berbeda itu imbang. Seperti sepasang sepatu, satu depan, satu belakang. Naik turun tangga, satu di atas, satu di bawah. Sepak Menikah itu seperti sepasang sepatu, berbeda, tapi saling melengkapi. Berlawanan, satu depan, satu belakang, tapi seirama. Kalau melompat bareng-bareng, jatuh turun naik tangga. Jadi sebenarnya pernikahan itu memang Tuhan rancang, pria wanita berbeda, dan orang akan tertarik dengan yang berbeda. Menikah untuk menjadi satu. Bukan menjadi sama. Tetapi, saya berikan quote, ini penutupnya quote, berupa quote atau kesimpulan. Kalau yang ikut Temu Darat, boleh hidup sehat, saya, saya bikin buku quote pernikahan. Tapi bukan dari saya, quote-nya ya. Ada dari saya, dari Meri Riana, dari macam teman-teman yang lain. Quote atau peribahasa atau kata-kata bijak hari ini. Menikah untuk menjadi satu, bukan menjadi sama. Namun pasangan yang bahagia akan menjadi serupa karena cinta akan membuat yang berbeda saling menyesuaikan diri. Jadi sebenarnya kunci kembali kepada penyelesaian konflik bukan perbedaan disamakan, tapi perbedaan disatukan. Seperti waktu berpacaran dulu kita nggak mempermasalahkan soal perbedaan. Tapi kalau kita memang betul mencintai, maka itu akan muncul sendiri yang namanya kemampuan menyesuaikan diri. Kemampuan menyesuaikan diri nggak perlu dilatih, nggak perlu, nggak perlu. Yang penting cintanya aja dikembalikan. Masalahnya kalau hatinya sudah terluka, itulah kenapa ada modul inner healing, ada kesembuhan luka-luka batin supaya kita tidak mengalami hal itu. Ya, nah ada beberapa hal yang lain sebenarnya tapi saya stop saja ya kalau di slide yang saya siapkan tadinya ini baru separuh tapi memang saya putuskan supaya kita ada waktu buat tanya jawab ya. Ini tadi saya baru sampai di slide 16. Padahal cuma slide-nya ada 44. Oke, tapi lebih baik kita sambung aja nanti ada waktu lain kali ya kita lanjutkan lagi. Sekarang saya akan membaca pertanyaan ya. Selamat malam. Salah satu workshop pajara di share pengalaman kerjasama dengan Kak Seto, bukan Kak Seto sama dengan anak fungsinya dalam hal pilihan damai dan ramah lingkungan. Oke. Ya saya beberapa kali pergi bersama Kak Seto ya karena beliau ya di bidang anak ya. Saya berdua bertiga sih lengkapnya dulu sama dengan Pak Al tapi Almarhum ya. Uh, dari uh, sekolah kehidupan, oh, ntar, blank, ya, itu kita pergi untuk ngajar guru-guru Paud, jadi keliling kabupaten demi kabupaten, udah nggak tau udah berapa puluh, lima puluh kabupaten ada kali, saya kasih Seto, sama siapa yang nih, eh, benar ya, Duh, blank, ya, itu kita banyak pergi ya, jadi kita sama-sama di pendidikan anak usia dini. Kak Seto itu dulu awalnya punya anak kebutuhan khusus, dan dia belajar sungguh-sungguh sampai bisa membawa pemulihan pada anaknya. Ya, saya juga punya kisah, ya, anak saya hampir gak naik kelas, game addictive, lalu belajar subuh-subuh parenting sampai anak-anak saya ranking 1, menang ASEAN scholarship, 100 orang Asia dikumpulkan pemerintah Singapura, masih masuk 10 besar beasiswa Sekri sektor diperpanjang lagi, masuk ke Junior College jadi empat tahun, empat tahun bagus lagi nilainya, perpanjang lagi, 4 tahun kuliah, 8 tahun sekolah sekolahnya gratis kalau nilainya bagus, asramanya gratis. Anak saya lebih bagus lagi sampai setiap bulan selama 8 tahun anak-anak saya dibayar 1200 dolar ketika sedang sekolah. Maka begitu lulus kuliah, gaji mereka di atas rata-rata, karir mereka luar biasa. Jadi kalau bicara parenting, bicara keluarga, ya kami diberi pengalaman, seperti juga Casey diberi pengalaman ya, karena pengalaman itu ya Pengalaman, tapi ketika pengalaman anak bermasalah segala macam, untuk menyelesaikan masalah itu, tentu kita belajar ilmunya dulu. Maka saya belajar dari Gerard Edelman, yang memenangkan Nobel mengenai otak maksimal, itulah kenapa saya menulis buku. Terus sekali ya. Semuanya itu saya sempat sempa, sempa, sempa, diambil. Buku-buku parenting, misalnya, saya menulis buku mengenai maksimalkan otak anak Anda. Ya, karena anak-anak saya, otaknya akhirnya hebat-hebat. Saya menulis buku misalnya intim orang tua anak, bicara relasi. Saya menulis buku mengenai father and son karena banyak orang tua kehilangan hati bapak, banyak bapak-bapak tidak berperan ya sehingga parentingnya hanya ibu. Sementara di Jerman, di Yahudi itu bapak-bapak berperan dalam pendidikan, maka mereka cerdas-cerdas karena keintiman relasi itu membuat DNA dari yang yang mengasuh Kenapa di Asia itu hasil jurnal-jurnal itu bahwa kecerdasan itu mitokondria ibu? Jurnal itu melaporkan data yang ditemui. Bukan berarti 100% benar itu jurnal, walaupun jurnal lebih bagus daripada artikel. Tapi kalau kita bicara jurnalnya Jerman dan Yahudi, maka cerdas itu dari ayah. loh Gimana dua jurnal bisa bertentangan? Kalau kita memahami di mana lokos, lokos itu lokasi penelitian. Ternyata di Asia, muncul kesimpulan cerdas itu ibu karena ibu yang mengasuh. Nah, itulah yang dibahas oleh Gerard Edelman. Maka Gerard Edelman mengajarkan pengasuhan bersama. Itulah kenapa saya tulis mengenai father and son, pentingnya peran ayah. Bahkan ada YouTube saya saya pernah mengupload mengenai terapi ayah untuk anak autis, anak keptan khusus, terapi yang terhebat bukan psikolog, bukan klinis, terapi ayah gitu ya. Lalu saya bikin buku mengenai ayah ibu baik, ini adalah buku mengenai uh, mengatasi Gadget adiktif. Ini istri yang menulis, tapi saya mengedit menjadi seorang ibu. Jadi saya menulis lagi, juga buku menjadi seorang ayah. Ada buku lagi, mertua Menantu, dan seterusnya banyak banget. Ya, ada buku lagi berani mendisiplin. Jadi saya nggak punya buku kesehatan. Saya menulis buku, ini hanya sebagian. Ya ada 66 buku keluarga saya. Anda yang mendengar zoom ini dari Amerika, dari Australia, Anda bisa masuk Google Play, maka ada e dari buku-buku yang saya tulis ada masuk ke Tokopedia, Anda ketik buku buku cerita akan muncul juga buku yang bisa diambil secara online ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Pak terakhir makan jam 6 petang, lalu makan paginya jam 7. Oke, kalau kalau uh, saya ya saya jam 6 makan terakhir, jam 7 saya sarapan. Jadi bisa dapat 13 jam ya. Kalau anak sekolah ya anak masih sehat ya mereka bisa makan misalnya berangkat sekolahnya memang idealnya tuh makan tuh jam 7, ya, karena jam lambung itu jam 7 sampai sembilan itu jam untuk makan ya kecuali yang mau puasa mau skip breakfast kalau saya nggak skip saya nggak menjalani skip breakfast saya menggunakan tetap ritmes tubuh terbaik tidur jam berapa terbaik makan jam berapa itu saya ikuti ya yang penting jumlah karbunya terukur ya gula saya rendah juga lepas obat juga jadi kalau saya tidak menganut atau enggak menjalankan intermittent fasting saya tidak auto pagi tapi saya jam enam terakhir jam tujuh makan nah sekarang anak sekolah gimana gitu ya ya kalau anak sekolah mau makan lebih maju satu jam jam enam pun ya enggak masalah ya jadi itu kan plus minus oke Soal sesuai topik, kalau gitu gimana perbedaan pri bias di relatif, di lansir, bukan hanya dengan pasangan, dengan anak. ya Jadi kalau nanti bicara parenting, maka saya bicara misalnya, Pak, Ca, gimana cara memotivasi anak? Anaknya apa dulu? Sanguin, pragmatik, melankolik kolerik, beda cara motivasinya. Pak, apa cita-cita yang cocok untuk anak? Temui dulu keunikan si anak. Ya. Kalau saya mengajarkan anak di asesmen dulu, dan sekarang ini kan ada asesmen gratis. Anak itu sanguin, pragmatik, melan bisa gratis. Nanti kalau saya pas ngajar seperti itu, ya saya kasih linknya untuk tes gratis, sehingga anak itu eh, keunikannya, ya bukan berarti tidak adil. Adil itu, misalnya salah dihukum, enggak ada. Misalnya, eh, kamu anak laki-laki harus ngalah sama adikmu, karena Adikmu perempuan, sama laki-laki harus ngalah sama perempuan, mana ada ilmunya begitu. Kalau laki-laki suruh ngalah terus sama perempuan, lama-lama si anak laki-laki ini kelabennya laki-laki. Tapi dia berpikir enakan jadi perempuan, membayangkan jadi perempuan, diem diam pakai baju perempuan, hormon estrogennya diproduksi, tumbuh, lama-lama jadi banci. Semua orang punya peluang potensi menjadi LGBT. Ketika mindsetnya bermasalah, citranya, idolanya, idenya, membangun image-nya. Dan image itu kalau diberi label, dibully, atau memang dibanding-bandingkan. Jadi kita harus memahami perbedaan pasangan, perbedaan pria wanita. Nanti suami istri pun kita masuk, perbedaan suami istri kita harus paham mengenai keunikan pasangan kita tuh dia tuh makhluk sanguin pragmatik, melankolik atau kalerik. Kalau DISC, pemintan intim, stabil, atau cermat. Pakai ilmu foto karakter, dia tuh merah, kuning, hijau, atau biru. Pakai ilmu MBTI Myers Briggs Type Indicator ENFP, ESTJ, ENTJ ada 16 macam. Kalau anda nanti yang sudah angkatan pola hidup sehat yang lama ya, yang sudah masuk di personality healing, kita belajar mengenai personality. Saya link linknya untuk tes personality assessment lalu dijelasin ya. Nanti yang belum akan mengulang lagi. Nah sama juga ke anak pun begitu. Kalau kita bicara hubungan dengan anak. Atau menjadikan anak-anak hebat. Anak bukan hebat sih. Kalau dengan ilustrasi, ya Pak jelas anaknya hebat-hebat. Anak saya hebat-hebat dalam arti biasiswa, pinter, rankingnya bagus, sekarang kerja karir bagus. Bukan hebat, tapi pas. Umpamanya kalau anak ini binatang, maka anak saya yang kura-kura itu -kura ngambil jurusan menyelam. Dan kerjanya cari murdiara. Jadi waktu sekolah menyelam, ya dia pinter. Coba si kura-kura ini ngambil jurusan lari. Nak, kamu jadi pelari, nak. Aku nggak bisa. Pasti bisa, nak. Mama dulu dalam doa. Ma, kalau doain, ma. Aku stres lari. Hidup memang penuh perjuangan, nak. Belajar terus ya, nah, ya. Mama doakan. Wah, anaknya belajar lari pada kura-kura. Mamanya berdoa, merasa nggak dijawab sama Tuhan. Semuanya stres. Padahal bukan anaknya bodoh, salah jurusan. Tapi kalau dipaksakan juga, maka si kura-kura akan lulus juga ngambil jurusan lari dengan IP 2,1. Lalu merasa dirinya bodoh. Dia bekerja, ngantar barang. Tiap pagi mau kerja, udah stres. Berangkat kerja, sudah stres. Gimana si kura-kura nggak sakit, miung, kista, kanker, segala macam. Hidupnya stres. Coba oh, si kura-kura ini ngambil jurusan menyelam. Wih, ma, aku kemarin belajar, berenang, belumnya Aku tapi aku dia menyelam. Wih, belajar, tuh, antusias. Bekerja, aduh, sebenarnya berangkat, sekerja. Rasanya happy banget aku menyelam di areal sana. menyelam areal sini. Makanya kalau mau sehat juga sebenarnya mengenal keunikan diri nanti kena passionnya, milih pekerjaan yang cocok. Semuanya bisa diatur, ya. Dewa sekarang kita masih bahas mengenai keunikan diri dan pernikahan. Nanti akan diaplikasikan juga keunikan diri ini, ya, pada pada parenting. Itu kenapa buku parenting saya sampai buku keluarga saya sampai 66. Karena semuanya di customize. Memotivasi anak sanguin berbeda, memotivasi anak kolerik. Memilih jurusan Anak ENTP berbeda sama ISTJ, ya, kita bisa bedah satu persatu, ya anda asal, asal anda sabar-sabar aja nunggu modul-modul berikutnya, ya. Jadi kalau perbedaan maka setiap anak harus diakui keunikannya, diterima apa adanya, diambil sisi positifnya dan dipuji, diapresiasi. Sama juga kalau kita memang sekarang malam ini pernikahan dulu, pasangan ini kan punya kelebihan, punya kelemahan, kita cecer terus kelemahannya, dia merasa ditolak. Kalau akhirnya dia terkata-katai oleh penolakan yang label negatifnya itu, dia akan self-judgment. Menyalahkan diri sendiri. Padahal self-judgment itu sumber penyakit. Bikin hormon gak seimbang. Selnya membelah error. Minyum kista kanker muncul semuanya. Anda mau sehat? Anda nggak boleh self-judgment. Tentu kalau kita berdosa harus mengaku. Tapi tidak menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Kita harus mensyukuri Bukan sombong, tapi bersyukur dengan diri sendiri aku mengucap syukur sebagai orang sanguin, aku bersyukur istriku pragmatik, pragmatik itu kekurangannya ini, ah, aku lengkapi, tapi kan dia punya kelebihan ini. Aduh, bersyukur punya kelebihannya. Jadi malam ini kita belajar keunikan pribadi, diaplikasikan pada relasi. Kenapa orang tidak bisa menerima orang lain? Karena gak dia menerima diri sendiri. Kenapa orang tidak bisa memahami orang lain? Karena dia juga nggak paham dirinya sendiri. Atau dibalik lagi, gimana orang terima kita? Kita nggak bisa menerima diri sendiri maka betapa pentingnya saya memahami keunikan. Nah malam ini kita baru bahas keunikan gender tadi otak pria, otak wanita. Kita belum bahas mengenai DISC, foto karakter, temperamen dasar, personality, personality ada 16 macam manusia. Belum lagi nanti kita belajar keunikan otak efektif, dual efektif, tipe kontra. Waduh bicara keunikan manusia nggak habisnya. Tuh di satu-satu, sampai anda bisa paham betul pasanganku tuh makhluk kayak apa sih dan menerimanya mensyukurinya. Jadi keunikan yang dibahas malam ini tadi itu 18 perbedaan, itu bari perbedaan sisi otak. 18 perbedaan, baru dibahas lagi pikir, wanita rasa. <laughs> yang lain belum. Kalau semuanya dibedah satu persatu, saya percaya ada akan bahagia banget dengan diri sendiri dan bahagia banget dengan pasangannya. Begitu bahagia, hati gembira, obatnya manjur, penyakit apa yang tidak bisa sembuh? Kalau nggak sembuh berarti tidak manjur dong. Tapi kan ditulis, hati gembira Obat yang manjur cuma masalahnya. Kan kita nggak bahagia, maka mayuk kita bahagia di dalam perbedaan, ya. Oke, gimana reaksi Pak Jarot ketika anak bungsunya menunjukkan sumber idealismenya yang baru, bahkan idealismenya rada-rada tak sesuai? Sebenarnya sih sesuai juga, ya. Nggak masalah, kan? Kita bisa memahami orang lain, jadi enggak masalah, ya. Enggak masalah, ya. Mungkin bapak yang ada di otak pria wanita, seperti yang bapak sampaikan, tertukar tadi udah dijawab. Ya, bisa tertukar satu poin balik lagi. Itu bisa, itu namanya fenomena, ya. Jadi, mana -mana itu enggak satu, tambah satu brutal, dua. Tapi belajar mengenai personality, kepribadian, karena kita hanya hanya dekati dari sisi tadi. Otak begitu didekati dari temperamen dasar, misalnya, ya. So, istrinya wanita, tapi kolerik ya logikanya kuat suami laki-laki tapi melankolik artnya kuat ya perasaannya kuat jadi makanya begitu didekati dengan ilmu sekarang hanya ilmu otak ya fenomenanya begini tapi nanti ketika lupa oh ini nggak sesuai ya deketinya pakai ilmu misalnya temperamen dasar aja langsung langsung beres karena dia laki-laki melankolik ya melankolik itu kayak SBY misalnya kolerik itu kayak Ahok kayak Ibu Risma itu orang kolerik ya maka yang yang menjadi terbalik jadi selesai, karena pendekatannya menggunakan ilmu. Misalnya, teman-teman dasar udah selesai. ya Nanti pakai teman-teman dasar, kok ada yang nggak cocok? Kita deketin dengan personality selesai gitu ya. Apalagi cari pekerjaan yang cocok. Nah, gampang banget kalau semua pakai ilmu dipakai sehingga akhirnya tahu anak ini cocoknya jadi ini. Pasti anak antusias, pasti senang kalau belajar. Dia hebat dari juara di situ gitu ya. Jadi kita berani bikin tema gitu ya. Menemukan cita-cita anak dengan akurat sesuai rencana Tuhan, udah. Kalau saya bikin judul, berani tajam seperti itu ya? Akurat, Pak. Pasti gitu ya, tapi itu nanti ya. Kalau temanya seperti itu, kita bisa bahas. Oke, kalau ketuker transgender ya, tidak harus begitu ya, karena tadi ada personality yang berbeda atau pendekatan yang berbeda ya, kacamata. Sekacamata minus saya, lumayan lama saya lepas. Bagus. Kalau mata saya tetap aja minus, bisakah biasa diri dengan pandangan rapun jauh? Ya. Kalau bicara kesembuhan, semuanya bisa sembuh. Ya, Bagaimana kalau komunikasi buruk? Kan dia nggak bisa mengerti saya, padahal saya sudah menyampaikan maksud saya. Sekali lagi, kita mulai dengan diri kita mengerti dia. Ya, kita mengerti dia, kita bicara mengerti dulu, ya nanti kalau komunikasi kan ada tips-tips komunikasi, tapi kita sekarang paham dulu, oh pria wanita itu berbeda, akhirnya nah, kita mungkin melangkah pertanyaannya komunikasi, kita bawa komunikasi dulu, tapi dengan dasar perbedaan dulu, ya nanti ada komunikasi perbedaan terutama pria wanita dulu, ya logika dan perasaan, saya tidak bahas komunikasi dengan yang lain lagi ya supaya tajam. Sekarang gimana? Gimana ngomong sama suami? Gimana ngomong sama istri? Ya, misalnya yang bertanya Bapak, Pak saya ngomong sama istri nggak nyambung nyambung? Kalau kita ngomong sama istri gunakan bahasa wanita. Kalau ibu ngomong sama suami gunakan bahasa laki-laki. Apa itu bahasa laki-laki? Laki-laki itu bahasa logika, wanita itu bahasa perasaan. Oke, tak kasih contoh ya? Gimana nggak nyambungnya pembicaraan suami istri karena satunya logika, satunya perasaan. Si Wanita yang perasaan ini berharap suaminya ngerti. Dengan bahasa yang tidak terlalu jelas, berharap dia ngerti. Contoh, contoh. Ibu bilang begini, "Pah-pah, di situ tuh baksonya enak banget." Gitu ya. Nah, si suami yang logika dan informatif dan data, laki-laki itu data, logika, informasi. Dengar istri berkata, situ baksonya enak. Yang bekerja itu informasi. Oh, enggak seberapa. Yang dipeluhi lebih enak. Lebih enak lagi dipatai doa kabur. Yang diberapa ada itu. Wih, itu lebih enak lagi. Yang situ enggak seberapa. Wah, dia menyampaikan dengan datanya tadi, mobilnya lurus, parkir di garasi. Sepanjang hari itu istrinya ngambek. Suami enggak tahu salahnya apa. Loh Pak Jarot, kan benar dong Pak. Sana lebih enak, lebih enak. Ya betul, Bapak enggak salah. Tapi kenapa istri marah? biasa enggak tahu Pak, uang saya tanya. Saya salah apa sih? Nggak ada. Kamu lagi marah ya? Nggak. Bapak harus tahu. Kalau istri ngomong nggak ada, itu maksudnya ada. Kamu lagi marah ya? Nggak. Maksudnya lagi marah. Salah siapa sih? Nggak ada. Bapak ada salahnya. Apa salahnya tadi? Dalam kasus tadi itu. Kalau istri itu bicara, itu maksudnya enak. Itu maksudnya, Pak, ayo mampir beli bakso. Gitu loh lah, bapak bukannya mampir lurus malah memberikan data gitu loh lah kalau maksudnya mau gitu banyak ngomong yang jelas lah memang begitu bapak-bapak istri istri kalau ngomong tidak jelas tapi di antara mereka itu jelas coba ya, ibu pernah nggak ngomong sama suami nggak nyambung ya kan, Pak, ih eh, ada joluren, gimana, iya sekarang gimana jual durian, motornya lurus parkir di garasi, kalau ibu pergi sama ibu, dua ibu pergi jadi banyak enak, iya lo bener, aku udah lama gitu, mabber, ya. mabber, ya. nyambung, kenapa nyambung? Karena perasaan sama perasaan. Tapi ibu-ibu sadarlah, yang anda anda nikahi bukan perempuan, yang anda nikahi adalah makhluk laki-laki, yang makhluk tidak punya perasaan, itu otaknya dibuka, isinya logika semuanya, kan ada perasaannya. Maka nah, gimana komunikasi? Ya, Pak gimana dengan komunikasi yang buruk? Saya, saya dia enggak ngerti saya, atau dibalik, saya nggak ngerti dia. Kalau ini yang bertanya kebalikan istrinya, suami saya itu nggak ngerti saya. Karena satunya pakai logika, satunya pakai perasaan. Maka mulai sekarang, coba. Ibu-ibu kalau bicara sama suami, saya balik dulu ya yang bertanya bapak, tapi bicaralah dengan lebih jelas. Dalam pernikahan, perbedaan ini menjadi dasar terjadinya bukan hanya salah komunikasi, akhirnya males komunikasi. Dan tidak ada komunikasi. Tapi tidak ada komunikasi, karena males komunikasi. Males komunikasi, karena kalau komunikasi nggak nyambung, nggak nyambung karena berbeda. Kenapa? Misalnya, ya, lagi contoh yang lain: banyak so istri, lagi masih istri dulu ya, yang kalau berbicara, sebenarnya nggak berbicara sih, tapi berharap pasangan tahu. Ya, suami kan begitu juga, karena merasa sudah 5 -10 tahun menikah, lalu mengharap pasangan tahu. Tapi tidak dikomunikasikan. Maka pesan saya jangan berharap kalau tidak mengatakannya. Kan banyak tidak mengatakan tapi berharap. Contoh kasih contoh dari gampang. Ibu ngepakin barang, barisin barang, pengen suami dibantu. Tapi ibu nggak ngomong. Ya sambil ngepakin, sambil berharap. Apa dia nggak lihat saya sih? Kok dia nggak bantu bantuin sih? Apa dia nggak lihat saya? Akhirnya karena nggak dilihat, nggak dibantuin, cengkel sengaja dijatuhin. Bedul lah, kan bukan ngeliat? melihat. Tiga puluh menit kemudian agak lama nih. suami baru sadar mau dibantu, nggak usah betapa buruknya komunikasi. Betapa buruknya komunikasi. Tidak berkata minta dibantu, waktu ditawarin bilangnya enggak usah padahal pengen dibantu. Kenapa nggak dari tadi Pak bantu ya daripada mengharapkan. Ibu mengharapkan suami masuk kamar tapi nggak bilang, hanya di kamar aja nungguin, padahal enggak masuk-masuk kamar sih. Apakah enggak ngerti sih kalau ditungguin? Ya subhanallah nonton bola, mana sadar ditungguin. Saling mengharapkan pasangan tahu tapi tidak dikomunikasikan. Bapak ibu pergi ke pesta pernikahan. Ibunya makan sendirian. Sebelahnya kursi kosong. Taruh tas. iya, Dan berkata lah mati. Suami saya tuh, mau lihat saya gitu loh. Sebelah saya kan kosong. Udah kasih tas. Kesini kayak Malah asik ngobrol di sana. Tapi ibu gak ngomong begitu. Ngomong. Hanya sambil makan. Pulang dari pesta. Berantem. Suami gak tahu salahnya apa. Dan suami istrinya cemberut Marah. Ditanya. Kamu marah? Enggak. Marah sama saya atau sama yang lain? Enggak. Coba. Kenapa nggak bilang aja? Iya, aku marah sama kamu. Jadi kenapa enggak duduk di sebelahku. <laughs> Atau malah daripada marah, eh Pak, sini sebelum set kosong, tunggu sebentar, aku ketemu teman lama. gitu. Selesai, enggak ada masalah. Masalah terjadi bukan salah komunikasi. Lebih parah lagi, enggak ada komunikasi. Karena mengharap pasangannya tahu, seperti yang dia rasakan. Ibu berharap suaminya tahu, seperti yang dia rasakan. Padahal laki-laki kakak punya perasaan. Bapak berharap tahu seperti yang Bapak pikirkan pada wanita Kakak punya pikiran ini kalau diekstrimkan ya laki-laki otak wanita rasa Nah kalau kita paham ini aja kita mencoba mulai mengkomunikasikan dengan bahasa lawan kalau Bapak mau bicara sama istri bicaralah dengan bahasa perasaan contoh minta maaf ya minta maaflah dengan gaya perempuan minta maaf itu harus merasa bersalah Maafkan ya, Mahia. saya salah. Beda. Itu namanya merasa bersalah. Beda, laki-laki dengan laki-laki di kantor. Bapak ngomong sama bapak yang lain di partai. Pak, misalnya saya ada salah, maafkan saya. Oh iya, kalau saya nggak salah juga ya Pak Jel, Itu nggak apa-apa. Tapi sama istri. Mah, misalnya saya salah, maafkan saya. Misalnya, kamu tuh salah. Nah, sedang minta maaf, berantem lagi. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung. <gak nyambung. Tapi kalau kita paham hal ini, itu nggak terjadi. Makanya waktu anak saya menikah di usia 28 tahun, anak saya itu nanya kami, Pak sebelum aku menikah, aku ingin tanya, Papa Mama tuh pernah berantem enggak sih? Anak saya umur 28 tahun bertanya, apakah kamu bertengkar? Kenapa? Karena mereka nggak pernah melihat yang bertengkar. Kenapa kami nggak bertengkar? Ya pernah sih bertengkar, 1-2 tahun di awal pernikahan. Itu pun tembok sebelah nggak dengar. Karena kami belajar begini sebelum kami menikah, saya mengerti, saya sanggup istri pragmatik. Waktu pacaran pun kita udah assessment, jadi saya ini sebenarnya orang yang sangat ilmiah, sangat edukatif. Manajemen kepribadiannya luar, apa luar biasa. Kami sudah tangani dari awal pacaran pun, kami sudah membahas mengenai personality kepribadian. Maka buku-buku saya, parenting pun. Pernikahan pun, semua buku-buku saya ini sudah masuk aspek-aspek psikologis mengenai personality, mengenai DSC, mengenai foto karakter, dan aplikasinya dalam parenting, aplikasinya dalam komunikasi. Jadi kalau sebenarnya bukan hebat ya, karena tahu. ya Karena saya tahu hal ini. ya. Jadi kita perlu belajar, sehingga dengan itu kita bisa aplikasikan. Nah karena kadang, kadang begini, ada psikolog juga, tapi suami istri berantem. Kadang-kadang tahu teori, tapi menghubungkan teori ke aplikasi, Nah, ini saya kan butuh pengalaman atau jam terbang. Saya sudah konselingin berapa kapal, seberapa ribu orang saja. Kalau sekarang malah menarik diri untuk tidak, tidak mengkonselingin karena dalam hal bidang ini, saya sekarang ngajar jadi guru, ngajar konselor, konselor bidang guru keluarga. Ya. Jadi, saya menarik diri untuk tidak konseling, tapi dulu jam terbang konseling itu membuat saya menangani begitu banyak kasus dan membuat teori-teori yang ada itu sampai pada level aplikasi. Ya, ya lanjutkan lagi. Pak, saya mau kontribusi di Happy Holy Kid karena saya suka menontonnya sejak kecil. Sekarang kita lagi, kalau film sudah nggak ada produksi baru lagi, kalau sekolah kita ada 66 cabang, tapi kalau sekolah Happy Holy Kid itu malah kita franchise -kan, tapi dari hasil franchise V66 cabang, itu menjadi dana abadi pelayanan saya. Itulah kenapa sampai sekarang saya bisa bangun sampai 32 sekolah di pedalaman, satu sekolah itu sampai 200 juta. Setahun kita bangun tiga sekolah, tiga sekolah, tiga sekolah. Belum lagi 32 sekolah yang sudah saya bangun itu, saya tiap bulannya kita bantu biaya operasionalnya. Karena dulu waktu saya bangun sekolah Happy Holy Kid, saya punya impian kalau saya punya 200 sekolah Happy Holy Kid, saya punya 2 miliar dana abadi untuk sosial. Sehingga saya nggak perlu galang dana, nggak perlu cari sumbangan gitu ya. Jadi kalau Happy Holy Kid justru saya surplus di situ. Tapi saya punya TK pemulihan di pedalaman yang kita bantu. Ya, nah itu sekolah Happy Holikid. Tapi ada lagi PT Happy Holikid. Nah kalau PT Happy Holikid ini bisnis. Ya, sekarang lagi investasi sekitar 450 miliar. Tapi bukan saya investornya, tapi ide dari saya dan lagi dibangun Happy Holikid Park. Ada studio film, ada studio animasi di Telaga Kauripan. Ya, 600 meter dari pintu tol Telaga Kauripan dari depo nanti ada tol yang terakhirnya keluarnya di telaga kalipan dekat perumahan telaga kalipan itu hanya 600 meter dari situ. Nah ini adalah bisnis di mana memang tidak terima kontribusi, gitu ya, karena donatur bukan donatur investor tunggal. Tapi kalau kontribusi dalam arti yang lain, ya bisa saja, ya. Dalam arti misalnya sebagai seorang animator, ayo kita gabung di tim animasi karena kita butuh kreator-kreator untuk mengembangkan IP yang sudah ada ini dalam bentuk film-film pendek, dalam konten-konten, ya. Nanti kontak-kontak dengan saya untuk kira kena kontribusi apa. ini janjian sama saya, saya ke Pak, supaya ini mumpung ini lagi jalan, ini lagi mulai pembangunan, ya. Uh, dan butuh tim-tim yang kalau dari awal akan lebih bagus untuk nanti membawa Happy Holy Kid ini dalam berbagai konten. Kita pernah bikin film boneka, 122 episode, film animasi sampai 28 episode, dan mereka dulu tayang di RTV, sekarang ini tayang di Makna TV, TV digitalnya Metro Group, lalu ada juga tayang di beberapa TV digital yang lain, serial film Happy Holy Kid. Tapi kita, kita udah bikin juga sekitar 300-an lagu anak-anak masuk ke YouTube, ketik lagu anak Hippolykit pasti muncul. Yang film Hippolykit juga viewernya satu file sampai 1 juta, ratus ribu, ratusan ribu semuanya. Ya, tapi kita masih ingin untuk lebih gede lagi dengan konten yang lebih kekinian. Ya, nah Boleh, nanti yang tertarik untuk bisa berkontribusi dalam hal itu, ya seorang animator, kita juga butuh animator. ya Oke. Modul Inner Healing dan lain ada di mana? Kalau ikut WA Group udah di post di WA Group. Yang WA Group lama karena hari ini baru saya post ulang, yang modul ke-9, Inner Healing. Ya, kalau yang belum ikut pola hidup sehat silahkan japri saya nanti saya masukkan di modul pola hidup sehat. Tapi kalau mau belajar sendiri ya ada di saya punya dua channel YouTube. Satunya keluarga bahagia itu Kristen banget. Satunya inspirasi Jarod Lijanarko dari tahun 2009 itu sekuler umum. Bicara parenting, nggak ada ayat. Berarti, ya, sengaja saya pisahkan jalurnya. Nah, olah nafas segala macam itu di YouTube Inspirasi Jarod Rijenarko. Kalau search-nya hanya gini, ketik aja: pernikahan bahagia Jarot. selingkuh Jarot. anak pragmatik Jarot. anak hiperaktif Jarot. pasti muncul semuanya. Untuk pernikahan, saya sudah upload seribu file lebih. Untuk parenting, saya sudah upload seribu file lebih. Kalau olah nafas, paling baru berapa ratus, kan? Baru berapa? bulan ini ngupload per setahun kira-kira ya kalau pernikahan parenting saya sudah upload dari tahun 2009. konsisten tiap minggu ngupload terus jadi kalau pelajaran itu udah banyak banget ya oke okay. kak seto vegan ya betul kita persahabatan cukup panjang ya pak gimana dapat mempercayai pasangan yang pernah selingkuh tidak mudah karena orang selingkuh kampuh-kampuh-kampuh dan kampuh. ya tidak mudah nanti kita akan bahas mengenai perselingkuhan mengenai seks tapi sekarang singkatnya adalah ya kalau nggak percaya gunakan ketidakpercayaan tadi sebagai kehati-hatian gunakan cemburu itu secara positif untuk menangani lebih baik khawatir anak nggak naik kelas gunakan kekhawatiran untuk jadi ibu yang lebih baik ya kan anak saya kelas satu sd saya dipanggil pak anak bapak ini nggak naik eh jangan Pak Jarod nulis buku peda parenting, anaknya enggak naik kelas. Ya, Pak, anak bapak yang nilainya. makanya naik kelas bersyarat. Pak Jarod, anak bapak kelas 2 SD belum nulis belum bisa nulis, saya turunkan lagi kelas 1. Dia krim adiktif, dibanggil enggak oleh, enggak ada kontak mata, dan seterusnya. ya Tapi singkat cerita, dengan parenting yang tepat, 6 tahun kemudian, ranking 1. tiga tahun berikutnya lagi, menang Asian scholarship Dikirim ke Singapura, 100 orang pandai dikumpulkan, masuk 10 besar nilai rata-ratanya 99,9. Sehingga dia bisa ke MIT Amerika, dia bisa ke NUS, dia kemana di muka bumi ini atas perintah, atas biaya pemerintah Singapura. Jadi kalau orang ngelihat akhirnya anak kami hebat-hebat tapi jangan jangan tanya awalnya pernah bermasalah. Tidak masalah pernah bermasalah, jangan sekarang bermasalah ya. Jadi kalau kalau demikian juga dengan dengan uh, uh, pasangan ya. Waktu saya khawatir soal anak saya, maka saya gunakan kekhawatiran itu sebagai motivasi untuk didik lebih baik. Nah sekarang suami selingkuh, kita khawatir dia selingkuh lagi, kita curiga, gunakan itu jadi istri lebih baik lagi, layani lebih baik. Nanti kita bahas kapan-kapan ya seks yang bergairah, ya kalau mau dapat program yang lebih padat karena saya lagi meluncurkan nih mengenai kebugaran seksual itu saya akan mengisi nanti. Saya bisa perpanjang sampai 10, 15, 20 dua puluh sesi pernikahan, ya. Lalu yang gratis jalan terus, tapi kalau yang berbayar kan jadi dapat modulnya banyak. tambah dari Mas Kunggung dan tambahan dari Dokter Rudianto Soed. Besok Senin pun malam besok malam, Pak Rudianto Soed itu spesial urologi. Jadi besok malam kita akan belajar mengenai kesehatan prostat, kanker prostat dengan spesialnya. Pak Ruyan Yutaso itu adalah direktur utamanya Rumah Sakit Uki, ya sangat senior dan saya berteman dengan dia sudah sangat lama ya. kan dulu saya jadi pendahara di bagian pendanaan partainya beliau Partai PDS, jadi kita bersahabat sangat lama. Bahkan sebelum dia bikin partai pun juga bersahabat di Dulos ya. Jadi saya banyak sahabat-sahabat yang bisa bisa undang untuk mengisi ya. Nah berbicara soal selingkuh tadi gunakan kekhawatiran untuk sebagai picuan bukan berantem atau marah atau konflik tapi justru untuk jadi lebih baik lagi ya Oke. lanjutkan lagi berapa pertanyaan yang masih berhubungan ya gimana menghadapi pasangan yang kekerasan fisik kalau kekerasan fisiknya sampai membahayakan boleh pisah rumah sementara tapi jangan bercerai dulu siapa tahu dia bertobat kita balik lagi ya tapi kalau enggak sampai ke kekerasan fisik yang mengancam nyawa. Nah, tak kasih ilustrasi gini. Ya, tak kasih ilustrasi gini. Ibu keluar dari rumah, ketemu orang gila. Orang gila ini ngeledak, "Perempuan jelek, muka badut, kayak kayak pincong, kayak kodok." Udah pokoknya dijuluki jelekin ya. Jadi pakai kata-kata lalu bahkan ngancam lagi, "Nanti tak gebukin kamu," gitu ya. Ibu sakit hati enggak? dibilang perempuan sundal gitu, eh, ya, enggak <gifat> berantem, gila, bilang, yang enggak lah, kenapa? Orang gila. Ibu diajak berantem orang gila, dilayani enggak? Yang enggak lah, orang gila. Oke, jadi kalau suami ibu kata katanya macam macam, supaya nggak sakit nanti gimana? Ya, enggak baca orang gila. Jadi kalau dia suami ini marah marah marah marah gitu lah matinya, oh, rasa dilawan, orang gila kasih dilawan gitu ya. Itu salah satu tips supaya kita nggak gila. <gifat> Itu tips gampangnya. Tapi kalau kekerasan fisik, ah, jangan ya, sama jugalah orang gila jangan dilawan. Orang gila kalau berantem kita mau berantem juga jangan. Karena kalau dia suka pukul, dia marah kita bantah, wanita laki-laki itu enggak pandai mulutnya. Kalau berdebat pasti kalah, tapi supaya menang lalu dia kekerasan. Coba kalau suami saya itu ringan tangan, Pak, main pukul, Pak. Saya juga dipukul, anak juga dipukul. Coba renungin aja. Kapan dia pukul? Waktu saya bikin masakan yang enak, Pak. Tepat waktu, itu semakinlah beneran dia. Kalau dia main pukulnya tuh makanannya terlambat. jalan ya, kali jangan terlambat. Ya anak-anak digebukin, Pak. Kapan? Pas nilainya jelek. Kasih tahu, nak, Papa tuh sayang banget sama kamu. Maka supaya kamu masa depan luar biasa. Papa tuh pengen nilai kamu tuh baik. Cuma Papa ini sayang tapi cara menyayanginya belum tepat papamu belum ikut pelajarannya Pak Jarot soal parenting kayaknya dia belum baca buku punya Pak Jarod enak. tapi anggap aja papa tuh sayang sama kamu kamu dikebukin kan kalau nilainya jelek kan enggak pernah kan papa tuh begini kamu nilainya berapa 9 kurang ajar kamu papa aja tujuh, kamu 9 kamu mengalahkan papa gitu kan enggak begitu ya itu papa gila beneran gitu kan jadi kalau Bapak, papa itu main perut makin main-main fisik coba diinget-inget kapan main fisiknya kalau misalnya anaknya enggak bikin PR, ya udah disuruh bikin PR. Karena makannya telat, saya jangan telat lagi. Ikut Zoom-nya ditunda, olah nafasnya ditunda, ngurus suami dulu, masakan dah siap, baru yang lain. Masuk dikebuki. Kamu nih istri kurang ajar ya. Jamnya makan kok udah siap tuh gimana sih? <laughs> Jadi coba ingetin aja. Kapan dia main fisik gitu ya? Jadi wah dia main fisiknya kalau berdebat sama si kalah pak ya sudah jangan berdebat ya di dulu kan gitu ya. Jadi kita bisa menyiasati kayak ya. Terus Pak salah pilih kata bukan inspirasi. Oke okay. uh, kalau di search di eh, YouTube maka inspirasi. Ya kalau ikut WA grup itu loh yang setiap kali saya post itu kan dari inspirasi. Kecuali anda nggak ikut WA grup. Ya kalau anda ikut WA grup pola hidup sehat kan setiap hari kan dipost dua tiga hari di dipost link-linknya, pola nafas, modul-modul itu kan semuanya di ada di WA grup ya. Kalau nggak tahu linknya dari channel mana jangan-jangan nggak ikut WA grup. Untuk anak yang terikat gadget, oke, okay, nanti kita bikin tersendiri ya, karena itu bisa panjang lebar. Ya, saya ada. Kalau mau sekarang nggak usah nunggu sekarang atau nanti berikutnya masuk YouTube ketik gadget addiktif Jarot. Nanti ada modul 1, dua, tiga, empat, lima, banyak. Ya, atau anak pornografi Jarot. Jadi kalau masih masuk YouTube itu sebenarnya nggak usah channelnya, nggak tahu channelnya. Temanya apa diakhiri nama saya. Perselingkuhan Jarod jarot nanti muncul silico 1 2 3 4 5 seks yang bergairah jarot muncul 1 2 3 4 5 gadget addiktif jarot muncul 1 2 3 4 5 ya kalau misalnya mau nanti ada kita akan jabarkan juga ya supaya datanya jawabnya tapi di situ pun juga cukup banyak jadi yang nggak sesuai tema tapi ada dengan mudah Anda mencari di YouTube kalau tema-tema parenting pernikahan jauh berkali lipat lebih banyak daripada tema-tema olah nafas. ya Pak saya minat untuk konsul buat anak saya. Oke, nanti kita ada modul ya. Saya bikin camp, tapi saya ngajaknya Ibu Herianti PhD, dia dokter psikologi, dia dosen psikologi ya, dan juga Ibu Krisna Dewi. Jadi saya, Ibu Herianti dan Ibu Krisna Dewi. Pernah saya umumkan, nanti saya akan umumkan ulang. Kita akan bikin camp parenting. Ya, nah. Tapi nanti lebih banyak modul online-nya. Ini 21 modul. Kalau Anda mau ke Ibu Herianti, dia punya lembaga psikologi, namanya I Love Psychologist. Dia psikolog, anaknya psikolog. Dengan Ibu Herianti ini 60 menitnya, 1,2 juta. Jadi kalau makin senior psikolognya, makin mahal. Kalau dengan saya, lebih mahal lagi. Saya sebagai seorang coach, kalau orang konseling dengan saya, 90 menit saya minta 2,5 juta. Maka, daripada anda nggak bayar nggak bisa bayar atau berat ikut yang gratisnya aja atau simak modul-modul saya di YouTube mengenai parenting kalau mau saya sering tak lempar ke Bu Herianti Pak mahal banget lah saya dua kali lipatnya Bu Krisna lebih murah lagi dia sekitar lima ribu ya. tapi kita lagi bikin nih dua modul hanya dengan 2 juta ya, kalau anda yang mau sampai konseling anda ikut 21 modulnya dulu ya eh, program coach parenting pembicaranya saya Lalu Ibu Herianti, Satyadi. nah Ibu Herianti ini sebenarnya dulu waktu anak-anak saya bermasalah, itu yang nangani anak saya tiga-tiganya, dan beliau juga menjadi, kalau dalam kesehatan, dari sahabat dalam psikolog saya Ibu Herianti itu sahabat dan juga guru saya, gitu ya. Tapi gara-gara anak saya ditangani beliau, saya tertarik psikologi, saya belajar dengan Kirat Edelman. keseimbangan otak saya belajar Ned Herman ini guru-guru internasional pemenang hadiah Nobel, ya. Nah, Anda bisa ikut program itu atau Anda tunggu aja ya waktu demi waktu di PHS akan diumumkan juga termasuk modul parenting tapi tentu sangat kayak sebulan sekali atau masuk di YouTube aja ketik. Ya. Yang soal anak kura-kura segala macam itu nanti namanya modulnya adalah menjadikan anak juara kehidupan. Jadi, ketik aja di YouTube juara anak juara kehidupan Jarot. Itu nanti ada tiga modul Ya, modul satunya pun ada ABC, karena rekaman yang berbeda di upload juga. Nah, dulu itu sebenarnya modul itu tuh satu sesi dua ribu, itu program berbayar Tapi belakangan kan saya malah sejak bangkrut, malah udah dah nggak pakai bayar-bayar deh gitu. Dulu ikut Zoom saya begini nih satu sesi dua ratus ribu, itu pun juga nggak kekarangan peserta 200 ratus perserta dua ratus satu kali zoom mungkin empat juta. Makanya kalau saya kan saya minta dua juta. Kalau konseling satu jam. 2,5 juta. Nah, sekarang ini banyak yang dulu bayar-bayar begitu itu saya upload. Karena dulu kalau orang panggil saya ya saya minta 25 juta. Kalau bikin Zoom, ya saya bikin ribu, minimal 100%, peserta. Tapi biasanya 200, 200, 200. Nah, sekarang Anda bisa dapatkan semuanya dengan cuma-cuma, ya. Mengubah mindset suami susah sekali, ya. Hanya bisa dengan cara kita belajar. Dengan cara kita berubah dan memberikan teladan perubahan, sehingga suami tadi melihat kita berubah. Dia mendapat inspirasi bahwa makhluk hidup, bahwa manusia bisa berubah. Kalau dia bisa berubah, berarti aku bisa berubah. Anda berubah, anak mendapat teladan perubahan. Anda berubah, anak mendapat inspirasi. Mama bisa berubah, berarti aku bisa berubah. Kalau Anda ini suami, maka anak pun dapat teladan. Apa bisa berubah ya? Berarti aku bisa berubah. Jadi itu sebenarnya kunci dalam hal mengubah orang lain. Ya, selebihnya akan sangat sulit bisa juga kalau dia belajar. Jadi kita pengen pasangannya berubah, lalu pasangannya ikut dengar seminar, ikut pelajaran, modul demi modul, sampai mindsetnya berubah. Kalau mindset berubah, hidup pasti berubah. Apalagi mindsetnya nanti sudah sudah sampai pada keunikan diri, pasal sampai pada tujuan hidup, ada nah perubahannya kan banyak banget, ya. Jadi kalau yang waktunya tidak banyak untuk ikut program yang sampai berbayar, lalu satu bulan aja sampai, tapi kalau nanti yang parenting itu nggak banyak ya. Satu minggu cuma tiga kali sesi, makanya dia akan selesai dalam tujuh minggu. Jadi kita tiga pembicara, parenting, ya, itu satu minggu tiga sesi, saya satu sesi, Bu Herianti satu sesi, Bu Krisna Dewi satu sesi. Karena masing-masing tujuh sesi akan selesai dalam tujuh minggu. Jadi lebih baik pelan-pelan, nggak -pelan, digurucokin begitu. Ya. nanti satu sesi ada kayak tugas, ada assessment baca artikel ini, baca link ini, gitu. Jadi kayak pembimbingan. Kalau mau ikut nanti sebentar juga dalam satu 2 hari ke depan saya akan post program uh, coach online parenting dan juga coach online untuk marriage. Tapi yang misalnya lupa 2 juta pun mahal bagi saya, anda bisa belajar mandiri kok ya. Karena biasanya ya orang yang bikin program-program berbayar itu kontennya nggak diupload. Saya punya teman-teman yang bikin program berbayar gitu, ya jangan diupload Pak Jarot. nanti orang nggak bayar lagi. Kan saya nggak sekedar cari uang, saya lebih seneng kalau orang diberkati, orang berubah. Nggak, nggak, nggak soal bayar berapa orang itu kan Tuhan yang ngatur. Saya pasti hidup kok. Ya apalagi dulu emang saya punya usaha ya, sekarang juga masih ada sih, hebat masih ada, sekolah masih 66 cabang. Maka bagi saya seberapa yang daftar, dari itu berkat yang percaya. Tapi kan banyak orang ribuan nggak bisa bayar. Kenapa nggak saya upload? Jadi memang saya upload aja. Jadi semua filenya ada. Tentu kalau berbayar nanti bisa konsultasi dengan tiga pembicara di mana yang dua ini memang tidak ngupload. Kan jarang orang yang bikin program berbayar tapi di upload kayak saya gitu kan jarang. Ya, ya karena dulu saya punya perusahaan itu masalahnya sih. Jadi nggak nggak berharap orang nggak mau yang bayar pun nggak masalah kan gitu. Saya punya income yang lain. Alasan yang lain saya upload semuanya. Saya selalu punya materi yang baru lagi. Ilmu pengetahuan bertambah dan saya seorang pembelajar Dalam ilmu parenting, selain yang di-upload, saya selalu punya materi-materi baru, pengalaman baru, insight baru, trik yang baru lagi. Jadi saya tidak takut ketika yang saya upload itu nanti membuat orang tidak akan program berbayar karena saya punya ilmu yang baru lagi dengan pendekatan yang baru, kontak yang baru, masalah yang baru. Waktu di upload itu LGBT belum banyak sekarang ini. Nah, sekarang dengan LGBT gimana gimana gimana gimana gimana gitu ya. Nanti ya itu bisa diada ada dalam modul-modul selanjutnya. Jadi kita akan terus belajar sampai kita nah waktunya udah jam 9 sudah habis. Jadi sekarang saya jelajahi dengan singkat saja. Wah, masih banyak banget pertanyaannya tidak bisa dijawab semuanya ya. Nanti kita bisa ketemu berikutnya lagi. Saya sambil sekilas saja. Saya punya laki -laki. Masalah -masalah anak laki-laki. Oke, masalah-masalah anak enggak dulu ya. Lah, kalau saya sudah bilang pakai logika tapi dia masih enggak mudeng-mudeng juga. Oke, nanti kita perlu satu lagi belajar mengenai keunikan manusia berdasarkan otaknya. Kayak afektif, dua afektif gitu ya. Tapi itu nanti ya. Itu memahami pasangan diri sendiri berdasarkan orang mengambil keputusan. Nanti kita belajar juga ciri-cirinya. Kalau yang suami saya itu model yang mana, gitu ya. Kalau mau akurat dengan asesmen. Tapi kan orang nggak mau di asesmen. Ngapain? Saya nggak bermasalah. Kamu yang tes. Kan saya nggak gila. Kamu yang gila, gitu ya. Jadi nggak mau ke psikolog. Tapi kalau saya, karena memang kita orang edukasi, saya dan istri itu sampai asesmen otak kita bagaimana. Maka saya paham banget siapa istri saya. Istri saya paham banget siapa saya termasuk sampai ke unikan otak bagaimana mengambil keputusan itu ada asesmenya ya nanti kalau pas bahas begitu kita itu ilmu juga sih bisa dipakai untuk menjadi salesman yang hebat kita jual tambah ditolak kira-kira begitu ya jadi aplikasi itu bisa macam-macam Oke terus jika Zoom dimasukkan ke YouTube memang semuanya dimasukkan ya chatnya chatnya kalau di YouTube ya orang bertanya di YouTube kalau chatnya di sini nggak mana bisa Ya, jadi kalau di YouTube linknya chatnya di Zoom tidak masuk tentunya ya saya suami suami saya suaminya melankolik menikah 10 tahun istri kolorik istri kolorik suami melankolik udah deh ini istri suaminya yang bisa sakit hati <laughs> orang melankolik itu rasa rasa kolorik nggak ada rasa ya sudah punya satu anak perempuan 2 tahun tapi sampai sekarang sepertinya konflik tidak pernah selesai iya ini perbedaannya jauh banget antara melankolik dan kolerik. Kami berencana nambah satu anak. Bagaimana saran Bapak? demi kebaikan anak perempuan kami, anaknya dua tahun, sudah siap sih. Kalau sekarang nambah satu lagi, hamilnya sembilan bulan, jadi beda tiga tahun, ya perbedaan anak usia tiga tahun cukup. Kalau terlalu dekat, nanti yang nomor yang misalnya nomor satu, nomor dua, jaraknya terlalu dekat. Nanti nomor satu ini, plafon cintanya belum cukup, adiknya muncul, dia akan cemburu sama adiknya, menganggap adiknya sebagai saingan. Kalau dari segi june, beda waktunya, udah bagus. Dari soal perbedaan klorik-merankolik, nanti kita bahas lebih lanjut ketika kita bahas perbedaan suami-istri dari temperamen dasar. ya di hari sekarang ini kita masih mengatakan perbedaan dari gender. Itu pun nanti sesi depannya lagi, masih dari gender lagi, tapi ya bukan hanya pikir dan rasa. ya Kita akan bahas pelan-pelan, ya, supaya yang rekaman baru ini bahkan akan lebih detail daripada rekaman sebelumnya, karena dibedahnya satu, satu, satu, satu, gitu ya. Ini aja sekali dari slide yang saya rencanakan baru sepertiga, tapi nggak apa-apa, saya nggak kejar materi, supaya uh, imbang ya, antara materi dan tanya-jawabnya. ya Supaya tanya-jawab itu memenuhi kebutuhan, sedangkan presentasi itu edukasi. Ya. Menghadapi mertua, oke okay, nanti tunggu modul mengenai mertua menantu, ya. Nih saya juga nulis buku mengenai mertua menantu, jadi untuk ngajar. Kalau buru-buru, oke okay, ketika aja di YouTube. Mertua menantu jarot, nanti muncul, ya. Semua yang di buku saya juga kebanyakan sudah pernah diajarkan dan sudah di upload. Jadi yang beberapa pelajaran saya berikan petunjuk bagaimana mencari jawabannya, ya. Anak Jokowi yang pernah tak naik kelas, bukan tak pernah, hampir akhirnya naik kelas bersyarat. Apakah sekarang jadi jadi vegan? Enggak, ya. Yang vegan yang nomor tiga, oke. Oke, jadi terima kasih. Malam hari ini kita sudah selesai belajar. Sampai jumpa lagi hari Senin malam. Selain pagi, kita enggak ada olah nafas. Ya, Senin malam kita ada seminar dengan Pak Ruyandi, buta, soib. Ya, selamat.